bergabung dengan teman-teman yang lain dalam satu kontingen namanya Indonesia ya uh, dari Ketiri ada dari Galle ada dari Bojonegoro ada ya dari Bursik ya, jadi nanti kita satu pengelolaan uh, satu jadi nanti kalau dengar panggilan itu ada disebut atlet borsa kalian dengarkan ya jangan salah kurang lebih delapan puluh lima atlet ya atlet jadi kalau kalian mainnya bagus juara satu semua insyaallah kita bisa merebut semua kategori itu karena SD nya banyak SMP nya banyak SMA nya banyak jadi tapi Allah itu juara umum nanti bisa di oleh kita bisa di bisa di itu kalian harus untuk itu saya minta ke anak-anak sekalian selamat kita berjalan nanti sampai di sana, tetap Paris jaga kesehatan, ya, jaga keselamatan, jangan lari-lari harus ya Kalian ada berangkat di sana jangan sampai Cidra. kemudian ke kami mohon Paris kepada nam, nanti di sana di, di at, apa di taati peraturan nanti seperti misalnya main HP itu ada jamnya, enggak boleh setiap saat pakai apa apa tapi nanti dikumpulkan, setelah jam 7 selesai dapat ya, kita diminta untuk fokus kemudian kalau Pak untuk memberikan seminta dan doanya supaya pendingan kita bisa sukses, Assalamualaikum Terima kasih Mas Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? <tuh> dari kelasnya sama-sama yang saya banggakan yang saya cintai. Allah. Hari ini Kamis 20 Oktober 2022 kita bersama-sama berada di sini dalam rangka untuk acara pembukaan pemberangkatan lomba tapak suci insyaallah akan nasional di Semarang. Ya, semuanya siap? Siap. Semangat? Semangat. semangat. Yang pertama, yang perlu Pak Musan sampaikan mewakili Bapak ibu Guru Israel Kausar adalah terima kasih kepada para pembina tentunya Bapak Ibu Elim Murid yang telah support, mendukung kegiatan ini yang walaupun insya Allah 12 atlet kita mudah-mudahan insya Allah menang Yang kedua, yang perlu disampaikan oleh Pak Mus Tadi sudah disampaikan oleh Mas Danudin Tentunya yang pertama adalah semangatnya Mulai berangkat sampai dengan pulang Tetap semangat Tentunya semangat diwaringi dengan kesehatan Jaga kesehatan ya Kesehatan ada Nanti ketika sudah berada di bis Istirahat ya. Istirahat sampai nanti di Semarang nah, Tentunya Anak-anak semuanya yang pertama adalah jaga Kemudian yang kedua mengikuti petunjuk dari semua pembina, baik pembina yang dari sini sampai sekarang harus kembali ketika kalian berada di tempat pertanding. Jadi ikuti petunjuk, arahan dari semua pembina yang ada. Kemudian berikutnya adalah sembilan yang tidak kalah penting, adalah jangan sempurna Ya, jangan sepertinya maksudnya apa? Jangan jalan sendiri Jangan jalan sendiri kemana dan gimana saja Ikuti petunjuk dari pembina Mas Jenuddin, Pak, Jenudin, Pak Tumar, dan Pak Sebel itu yang itu Apalagi mohon maaf yang kecil-kecil ya. ya Boleh nanti ada orang yang mengajak kalian Ayo, ikut saya yang sembarangan Lihat dulu wajahnya ini wajah Soko ibi. Itu sembarangan ya Rintikah hilang nanti itu kalau sudah hilang sing nangis baya, ya. Rintikah dicuntuk tentu yang kecil ada besar juga. Jadi dilihat betul siapa sih kamu harus hati-hati. Nah waiyat abdul tanding segera kemudian istirahat segera istirahat wayai sholat oh sholat. jaga ahlak di sana ya jaga ahlak jangan sembarangan. Karena bukan di Pasuruan, Semarang, apalagi pesertanya 2000 ribu Wah, 2000 dua, itu waduh. Tahu, kemarin waktu kita jalan sehat itu, itu pesertanya dasar sampai dua ribu itu. Itu pusat, apa lagi? Apa Apalagi Aya, itu, harus hati-hati Allah bisa ini asyik ya untuk beli mudah-mudahan doa Bapak Ibu guru semuanya untuk kalian mudah-mudahan semuanya mau, semuanya dapat piala, semuanya dapat medali, semuanya dapat sergi. Insya Allah sertifikat medali dan piala itu manfaat. Nanti kalian ketika sudah masuk SMP, masuk SMP, SMA ya, ya? Jangan dilihat nilainya, lihat aja ini besar. Ya. Terima kasih. Semuanya, para pemudik mudah-mudahan dengan ucapan Bismillah, Rahmatullahi, Mungkin besar kita berangkatkan, mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, kemudian membawa hasil yang berkah. Amin, Ya Rab, alamin, Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memudahkan, melancarkan, mensukseskan kepada kita. Semangat, Tahmidul tahdid. segera La haula illa terima kasih dan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Faham di arah dari Islam Muhammadiyah Puri. dengan surut biru atas nama Ibrahim Dana dari umaran silat kelab partai 73 babak semifinal surut merah maaf partai 74 babak semifinal surut merah atas nama Giberdo Lohan Kristian B dan ikanisah silat kelab umaran berada pandangan surut biru atas nama Muhammad Fatih Aizari dari pandangan umat kesatria emas pulang satu bernafas nih Duduk, abis, abis. duduk duduk duduk duduk nggak boleh berdiri ada eh eh maju maju maju nggak boleh eh tadi tadi mundur mundur, mundur. Dalam, maju maju Di sembilan belas dua puluh tujuh semifinal, Suni atas nama Seward Nur Adlian dari SMP Multazam Semarang. dengan nama Herli Dua dari biasa Kota Semarang segera mengantri di gelanggang 3 Sudut merah ada setengah kaki Daripada ada sudut biru. Hai, hai, hai, hai, hai, Nanti Eh, cara, cara, cara Sudut biru ada nama Muhammad Rafi Asyidiki dari MPS Al-Ishan. Sudut biru ada nama Abista Anindriya Praka Amro Kolik dari TS Ketut Gajah, dilanggarkan. de la mano de la administración con la familia de los padres banting oh nak oh, ya? panggilan biru atas nama Jal Arif dari BSN Persai Putih, Semarang gelanggang 1 Jadi di sini, jadi di 這個 这里